Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Jangan ya, mewujudkan gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian, yaitu culture shock in Malaysia terkejut melihat suasana Malaysia bersih, rapi, dan ini, guys, daripada abang. Toha Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys ya. Abang Toha ini semangat banget untuk membuat kontennya dan kontennya juga bagus-bagus ya. Langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kejap kejap kejap Ini ini Abang Toha ini naik mobil yang nyetir ini cewek-cewek ya. Tuh, tumpang ya, tumpang sama kawan saya. Dia itu sahabat saya dari Malaysia. Dia adalah awek-awek cantik dari Malaysia oh, okay. Nah abangnya kok dapat saja Ini sahabat ya Jadi ini teman biasa Oke okay. ya kan? teman biasa guys Teman biasa Jangan salah paham semua Dan teman saya ini Sahabat saya ini awek-awek Malaysia Ini masih jomblo loh Katanya sih masih jomblo Dah <laughs> wajahnya kok gak kelihatan lah biar kalian pada penasaran makanya wajahnya nggak kelihatan yang penting orangnya cuantik manis pokoknya asik. ya asik abangnya mau kemana? abang ini cuman tumpang saja ya nanti saya mau berhenti di perkampungan lah biar kalian okay. pada nonton videonya kalian kalau di videokan perkampungan kan suka jadi nanti saya ya, akan betul. memperlihatkan suasana perkampungan di Malaysia dan di Malaysia itu mobil motor atau kereta itu ditaruh di luar rumah loh aman-aman saja okay. ya kalau di kampungmu Bang ya kalau di kampung saya kereta sama mobil ditaruh di luar ya insya Insyaallah beberapa hari akan hilang soalnya banyak juga sih orang yang suka curi-curi itu nggak banyak sih tapi okay. sistem keamanannya kurang kalau di sini kereta atau motor ditaruh di luar rumah itu aman-aman saja jadi Malaysia itu untuk sistem keamanannya terjamin Ini sekarang sudah berada di area perbandaran Lah Bang katanya tadi ke perkampungan Kok nyasar ke perbandaran Lah udah terlanjur Ini tadi akaknya udah terlanjur di apa Di bawah laju-laju Sampai nggak terlihat perkampungan Akhirnya masuk ke perbandaran okay. Tapi ya nggak apa-apa kan Perbandaran kan juga ramai Oh belum ramai sih soalnya ini siang hari panas-panas jadi orang tengah berteduh Mungkin sedang eh. mencari makan lah. Di sini suasananya itu sangat bersih dan sangat-sangat enak dan nyaman ya. Di setiap kedai itu pasti ada tempat sampah di depannya ya. ya. Jadi memang besar. untuk negara Malaysia itu benar-benar menjaga kebersihan. Di sini ada mobil yang sedang parkir, tapi di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Jadi di sini itu parkir sendiri. Ya, nah, bang parkir. Ya parkir sendirilah Bang, masa diparkir. sendiri kok rapi-rapi? Iya, di sini tuh sudah tahu dengan kesadaran sendirinya. Oke. Kebanyakan kalau di bandar Bang, di Indonesia juga itu ya rapi-rapi Bang ya. Kayak tata tertibnya sudah diperlakukan sekarang. Ja, jadi kalau kita parkirnya tidak baik ataupun tidak rapi bakalan diderek. Ada zona-zona yang tidak boleh parkir seperti itu. Jadi kalau abang nanti ke Solo boleh lihat nanti ya kan. Di bandar-bandarnya, di kotanya itu sudah rapi ya untuk parkirnya itu. Karena kita parkir sendiri, nggak diparkirin. Jadi, hmm, pokoknya gitu, guys. Ya, istilahnya, kalau di bandar sekarang sudah rapi semua, di Solo ini sekarang sudah jajar seperti ini juga. Ya, kalau dulu mungkin agak amburadul seperti itu dengan penataan, istilahnya kota, tapi sekarang tata kotanya sudah bagus. Ya, parkirnya juga sudah lebih rapi. Yang tidak ada di Malaysia itu tukang parkir. Kalau di sini masih ada tetap, ya, walaupun tukang parkir, tukang parkir, mobil di sini tuh parkir sangat rapi ya dan sangat-sangat ya. disiplin, keren sih, penuh disiplin dengan kesadaran diri. ya, Tanpa masyarakat garus ya di sana itu keren, diparkirkan oleh tukang parkir. Mm -hmm. saya juga uh, biasa nggak diparkir, ini adalah parkir kalau di di perbandaran mersing ya sangat-sangat bersih, ya tidak ada sampah sama sekali loh. kayak apa Dan ya di situ? Memang untuk ada sebuah niaga -niaga parkiran gitu ya? motor ya. Oke, ada tulisan motor. mana motor yang tak dikunci. Jadi itu mengingatkan kita kalau untuk parkir motor harus dikunci, jangan sampai tidak dikunci. Karena apa? Karena nanti kalau di tidak dikunci, ya biasanya anda akan kehilangan motornya. Ya iyalah masak, saya, saya kira ditilang apa gimana. Setiap gitu kan. motor di sini itu ada keranjangnya ya. Aha. Fungsinya untuk apa bang? Fungsinya ya untuk menaruh barang-barang. Nah ini ini suatu hal yang menarik kalau menurut saya. Saya baru istilahnya kayak kultur shock juga sih ketika melihat istilahnya di motor-motor di Malaysia itu banyak. Uh, apa ya keranjang keranjang sedangkan di sini guys hampir jarang gitu ya hanya beberapa saja orang yang pakai seperti ini ya kalau di Indonesia motor itu tidak ada keranjangnya Betul. ya jadi motor di Malaysia itu wajib ada keranjangnya iya sih, semuanya ada keranjangnya motor di Malaysia gitu. dan ini ada motor unik ya ini kalau di Indonesia motor seperti ini sudah jarang tapi kalau ya. di Malaysia motor seperti ini atau Astrea ya, ini, ini masih banyak, tapi kalau di Malaysia motor ini namanya lain namanya lain bukan Astrea ya ah. okay. kita lanjut perjalanan Suasaranya berikutnya banget sih. Tapi gersang sih guys. di banget, Malaysia kayaknya. parkir itu semua rapi sendiri ya jadi tidak perlu ada petugas parkir di sini parkir parkir ya. dengan sendirinya, dengan kesadaran diri, dan di sini parkir di sini gratis, ya gratis. tapi ada juga yang bayar. Bayar juga, tapi bayarnya tidak lewat tukang parkir. Ada apa ya? Ada tiketnya sendiri. Kalau di daerah kayak gini, kayaknya nggak bayar sih. Kalau di Malaysia, kalau di sini masih 3000, kalau nggak salah ya. Kalau di bandar itu 3000-an ya. Ada juga per Di sini, juga itu ada. kalau kita membuang sampah sembarangan, itu pasti akan dikenakan saman atau denda. Pasti. Jadi, untuk sahabat-sahabatku yang mungkin baru pertama kali di Malaysia, kalau bisa jangan sampai kalian itu membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat sampah yang sudah disediakan Betul. di tempat-tempat umum, dan ini adalah kedai-kedai. Di Malaysia ya Kedai Jauh, Makan tengah hari Atau makan siang Untuk mencari tempat sampah Di sini itu sangatlah sangat mudah ya, ya Setiap hanya Beberapa meter itu sudah ada tempat sampah ya, betul. Jadi ini sangat mendidik sekali ya Bukan hanya Menyuruh untuk menjaga Kebersihan tapi tidak memberi solusi Tapi di sini memang benar-benar diberikan solusi, ya tetap. berikan solusi karena apa? Karena tempat sampah di sini sangat banyak sekali. Dan ini ada acara apa ya? Oh, sangat ramai masalah, ini acaranya? Ya. Acara opening, kayak gimana ya? Oh mungkin ini acara ulang tahun mungkin? Oh ulang tahun. Gua, gua, gua. tahu juga sih kalau ulang tahun di sana, kalau ulang tahun di sini nggak ada bunga-bunga gitu guys. Biasanya pembukaan, grand opening dan lain sebagainya. Ya selalu abang Oh ini ada ini. Akaknya yang sakit kayaknya Oh ada abangnya yang sakit Sampai akaknya Mudah-mudahan beliau cepat sembuh Dan diberi kesabaran Dalam menghadapi Amin. penyakitnya Wah, ini ada Mari kita lanjutkan dia, ke perjalanan Top berikutnya 10. ya Sekali ya, Mas Toha Motor seperti ini di Indonesia sangat jarang. Iya, Tapi jarang di, sini Sudah, dijumpa, di sini masih banyak dijumpai Karena loh, ini guys, pusat benar. bandar maka banyak sekali mobil berlalu-lalang dan di pusat bandar ini disediakan juga surau atau musola untuk tempat beribadah ya. ya. Dan di sini ada sebuah tempat ibadah. Orang apa ya guys. namanya kalau bahasa Malaysia? ini apa kalau yang? bahasa Indonesia wow. itu namanya kelenteng Lenteng. kelenteng Lenteng. itu apa bang? kelenteng itu tempat ibadah para sahabat-sahabat kita ya yang dari bangsa Cina. Mm -hmm. jadi di Indonesia itu dinamakan kelenteng ini yang membuat saya terkejut di Malaysia ya okay. bayangkan longkang atau selokan kalau bahasa Indonesia sama sekali tidak ada plastik ya benar-benar sangat bersih sekali ya ini yang benar gitu kan. Ini harus ditiru guys, betul harus ditiru. Enggak mau dimanapun, mau di Indonesia, mau di Malaysia, yang masih istilahnya buang sampah sembarangan. Ini nasihat buat teman-teman semua yang buang sampah sembarangan ya kan. Nah, jangan sampai lah, karena itu kalau banjir itu ya Allah kasihan banget guys asli. Allahu Akbar. Jadi kita harus memikirkan. Makanya dikatakan ketika kebaikan itu datang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu nikmat dari Allah Subhanahu taala. Tapi ketika ada istilahnya banjir dan lain sebagainya itu daripada ulah kita sendiri, guys. Kita yang membuat kesalahan, ya. Karena Masya daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Di sana ada para petugas membersihkan longkang yang masyaallah kuat biasa. Terbaiklah. Ini adalah pejuang lingkungan yang luar biasa ya. Dia Aw. tidak mengenal lelah dan tidak istilahnya jijik dalam membersihkan sesuatu. Tapi di sini tongkangnya bersih loh guys, nggak banyak lumpur gitu ya. Pekerjaan setiap hari, setiap ya. minggu mungkin. Ini abangnya sedang mem memberi laluan kendaraan ya, karena di sini sedang dibersihkan ya. Wow. di malaysia memang negara ini sangat-sangat toleransi dan sangat-sangat penuh dengan apa ya kerukunan kalian bisa lihat sendiri ya di sini adalah kelenteng atau tempat ibadah para sahabat kita yang dari bangsa Cina dan di sebelah sini ada namanya kuil kalau Kewil. di Indonesia itu kuil di malaysia okay. juga namanya kuil bayangkan oh, ya sebelah yang kelenteng juga. Lah kuil okay. ini namanya Kuil Sri Subramaniyar, tempatnya di Mersing juga ya. Berdampingan dengan tadi tempat ibadah para sahabat kita yang dari Cina, konteng namanya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Malaysia apa ya? Coba kalian sebutkan ya. Lihat sangat indah sekali kuilnya, warna-warni. Ya. Ini berada di pusat perkotaannya ya, sahabat-sahabatku. Ini ada kalau di Indonesia itu banyak gereja berdampingan dengan masjid, guys. Penjual kalau apa Indonesia ya ini? Ya? Dari mana dia? Saya tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Ya, ya, oh, Rohinya, ya. masya Allah. Jual apa? Ini macam kopia. Oh, macam macam kopia. Oh. sudah lama di Malaysia? Apa? Lama baru juga lama nih oh lama oh, iya. cari makan halal atau iba cari makan halal atau iba ya pak Asha. Assalamualaikum pak saya oh. jual barang oh, iya, iya. beli-beli alhamdulillah betul-betul alhamdulillah. sekali pak saya pun dari indonesia mau pergi mana? oke, okay, okay. hati-hati ya jadi itu ada warga roh dia ya. Ya. Ya, ya jadi dia jual apa? Kopia. Jual kupia untuk menyambung hidup lah Mudah-mudahan jualannya sangat laris manis ya Amin Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Kultur shock in Malaysia Terkejut melihat suasana bandar di Malaysia ini sangat-sangat bersih, rapi seperti itu Dan ini sebuah hal yang baik Apabila ada sebuah hal yang baik maka kita perlu ditiru, perlu diikuti Tapi ketika ada hal yang tidak baik jangan diikuti ya kan Mau dimanapun kita ya kan Mau di Arab Saudi lah, mau di... Istilahnya Dubai akan ya Dubai Emirat Arab semuanya, Taiwan, Hong Kong, ya kan ketika saya ke Hong Kong sana juga bersihnya juga lumayan di sana guys ya kebersihannya, tempat sampah juga lumayan seperti itu ketika kita ke Jeddah itu beda lagi guys ya ketika di Jeddah maka banyak istilahnya sampah-sampah juga yang berserakan seperti itu. Tapi ya kan, tapi di sana ada petugas kebersihannya seperti itu guys, yaitu ada orang Bangladesh, Pakistan dan lain sebagainya yang bekerja di sana sehingga ketika ada sampah di bawah langsung disapu oleh mereka seperti itu. Jadi tetap kelihatan bersih. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja yang istilahnya jorok, kotor, menjijikan ya ketika buang sampah sembarangan. Jadi buat teman-teman semua pada video ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ketika kita menjadi orang yang istilahnya suka kebersihan disiplin dan baik istilahnya maka disitu akan tercipta lingkungan yang baik juga seperti itu jadi jangan sampai istilahnya kita itu meniru hal yang tidak baik buang sampah sembarangan ya tidak menghargai tidak menghormati dan lain sebagainya Jadi kalau kita istilahnya disiplin dari awal dengan belajar di video ini ataupun dengan belajar di lingkungan kita yang sebelumnya Ya, Jadi kita memang harus betul-betul belajar agar supaya lingkungan kita terjaga Ingat ketika lingkungan kita bersih Maka hidup akan lebih berseri Hidup akan sehat Hidup akan nyaman Seperti itu Tidak ada bau sampah dan lain sebagainya Oke terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh